Kucing Cornish Rex adalah salah satu ras kucing yang memiliki ciri khas bulu yang pendek, halus, dan keriting. Bulunya terasa seperti beludru dan sangat lembut saat disentuh. Mata mereka besar, bundar, dan cenderung menjulang ke atas, memberi wajah mereka ekspresi yang cerdik dan lincah. Kucing Cornish Rex juga dikenal memiliki tubuh yang ramping dan angun, dengan kaki yang panjang dan ramping. Mereka biasanya memiliki berat badan yang ringan dan otot yang kuat. Kepala mereka berbentuk segitiga dengan telinga besar yang lebar di bagian bawah, dan mereka juga memiliki hidung yang panjang dan ramping. Ras ini sangat aktif, lincah, dan cerdas. Mereka senang bermain dan selalu ingin tahu tentang lingkungan sekitar mereka.